Paus Franciscus menyuruhkan tindakan tegas penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan rohinya. Pemimpin tertinggi umat Katolik itu juga meminta negara-negara lain memberikan bantuan material langsung bagi warga rohinya. Paus Franciscus tiba di Bandara Internasional Syahjala di Dhaka, Bangladesh. Dia langsung mengelar pertemuan dengan Presiden Abdul Hamid di Istana Kepresidenan. House juga menyerukan komunitas internasional mencari jalan keluar atas krisis kemanusiaan pengungsi rohingya yang terjadi saat ini pemimpin tertinggi umat Katolik itu menggunakan istilah pengungsi negara bagian rahim dalam pidatonya Paus juga menggelar misa di Taman Suhravadi Ujian, di Bangladesh. Misa itu dihadiri 100.000 jemaah Katolik negara berpenduduk mayoritas Muslim itu. Warga beragama Katolik di Bangladesh kurang dari satu persen di negara berpopulasi 169 juta penduduk itu. Dalam kesempatan ini, Paus Franciscus juga memuji toleransi umat muslim terhadap warga minoritas di Bangladesh.